Salam token bosku. Nah kali ini ini bosku, saya nggak akan buat video untuk ngulas unit atau review sepeda listrik. Nah kali ini itu kita akan ini bosku, cara ngelepas sensor alarm bosku di unit Goda 145. Soalnya kebetulan kemarin itu tadi malam bosku ada yang WA saya, kebetulan itu dia itu unitnya itu bermasalah bosku, bermasalahnya itu terakhir itu di posisi di kunci bosku, dikunci alarm ini bosku, dikembok. nah, dikembok. gembok tadi malam info ke saya kalau ketika dibuka ini, ketika kalau misalkan dikembok mau dipakai kan harus dibuka gembok dulu ini bosku buka pengaman nih, ketika sudah dibuka pengaman itu nggak bisa nah ketika dikontak dia bunyi, disentuh bunyi nah itu kan kemungkinan bisa saja remote alarmnya ini yang baterainya habis atau mungkin bisa saja yang sensor alarmnya ini yang bermasalah nah masalahnya itu lokasinya jauh bosku di pangkal pinang atau di palembang lupa saya bosku tadi malam nah itu kebetulan saya tanyakan apakah pihak dealer, pihak penjual nggak bisa untuk melakukan pelayanan home service itu nggak bisa, mau nggak mau harus bawa unitnya ke tempat penjual. Nah, untuk bawa unitnya kan juga kesusahan, karena kan memang posisinya terkunci, jadi nggak bisa dipakai. Nah, kemungkinan memang yang trouble ada di remote ini baterainya habis, atau mungkin sensor alarmnya yang minta ganti. Jadi, ini saya akan buka caranya melepas sensor alarmnya, bosku ya. Sensor remotenya ini nanti kita lepas, biar nanti bisa dibawa cuman remote sama sensor alarmnya aja ke pihak penjual. Jadi biar diperbaiki gitu loh, Bosku. Langsung kita lanjut, Bosku ya. cara yang lepasnya mudah, Bosku. Jadi cuman kita lihat di sini, Bosku. Posisinya pasti di bawah sini kalau sensor alarm. Ini di sini ada baut. Ini pakai obeng plus ya, pakai obeng plus. Nah, ini kita buka. buka ini tinggal dorong ke belakang ditarik ini udah terlepas bosku nah remote alarmnya ini sensornya itu yang ini nah, nah jadi bosku. yang harus diambil di sini ini nah ini cari aja bosku kabelnya dah ini bosku kabelnya ini sama ini jadi tinggal dilepas ini sama ini aja nah Ini tinggal dilepas sama ini tinggal di lepas nah ketika sudah terlepas sama satu lagi ini nah ini sensornya ini tinggal diambil ini pakai double tip bosku ya nggak apa, apa ditarik aja ini pasti pakai double tip pakai double tip tinggal ditarik nah ini tinggal di bawah jadi dua ini tinggal di bawah ke empat penjual, jadi biar diperbaiki, biar dicari tahu. Kalau memang misalkan yang rusak sensornya mau nggak mau harus diganti sama remote alarmnya ini bosku. Kalau misalkan sensor alarmnya ini aman, jadi kemungkinan baterainya ini yang harus ganti. Nah jadi itu solusinya ketika terjadi kejadian seperti yang saya ceritakan di awal tadi, khususnya untuk ibunya yang jauh di sana, yang katanya nggak bisa bawa sepedanya untuk ke dealer. Ini bu ya yang perlu dibawa cuman remote sama ininya aja dibawa ke sana. Nah, ketika sensor ini dilepas, nah ini bisa dipakai. Nah, fungsi fungsi. Jadi, untuk pengamanan enggak ada. Ini kita coba, remote juga enggak fungsi. Nah, ini enggak fungsi. Soalnya ini dilepas. Nah, jadi bisa aja antara kabelnya ini yang kurang pas ke soket controllernya ini atau mungkin memang ini yang trouble. Jadi lebih enaknya memang dibawa ke sana, tapi kalau memang nggak bisa bawa ke tempat penjual dan penjual tidak ada layanan home service, ya ini aja yang perlu dibawa dua ini aja. Kalau bisa, kalau memang jaraknya cukup, kalau menggunakan sepeda listriknya, bawanya sekalian sepeda listriknya, ini dilepas sepeda listriknya di kontak bawa ke tempat penjual biar dilakukan pengecekan. Nah mungkin cukup sekian dulu bosku ya. Oh ya sekalian perkenalan. Ini yang namanya controller, bosku. Ini controller, terus ini yang untuk tiga kabel base yang ke ini bosku, dinamo. Nah, jadi isinya cuma ini bosku, otaknya cuma di sini aja. Ini yang sensor alarmnya. Nah, mungkin cukup sekian dulu bosku ya. Untuk cara untuk lepas sensor rem ini bosku ya. Sensor sensor rem, sensor pengaman ini bosku ya, sensor remote ini cukup sampai ini dulu. Untuk kemarin juga sempat ada yang WA saya, Mas. Ini saya ada Redfish Pro kalau nggak salah, punyanya Joynplay. Ketika digas, pedalnya ikut berputar. Nanti saya juga akan buatkan videonya gimana cara ngatasi pedal biar nggak berputar. Jadi kalau memang jauh dari tempat servisnya atau apa, Bosku bisa perbaiki sendiri nih. Sekalian nambah ilmu dikit-dikit nih. di sepeda listrik Kian dulu bosku ya syahiri video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bosku. Kalau ada pertanyaan atau ada kendala bisa langsung WhatsApp kirimkan videonya biar enak seperti kayak ibunya ini. Jadi bisa saya bisa buatkan videonya. Kita bisa cari penyebabnya dan pasti kita akan bantu kasih solusinya. Salam listrik bosku. Lagi, double tipe di Indonesia.